USD Yen tertekan, waspadai jika semakin tertekan. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di atas area support. Perhatikan, jika pergerakan USD Yen bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 109,43 sampai 109,58 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD Yen kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 108.78. Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 109.58, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 109.82. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212